keuangan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kar pekerjaan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu super energi yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022.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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tuh, kesehatan seorang Scorpio adalah 4 of sword ataupun 4 pedang. Secara umumnya, 4 of sword itu diartikan perlu merefleksikan diri, perlu menenangkan diri di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang Scorpio akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini terlalu lelah bekerja, terlalu memaksakan diri dalam bekerja, sehingga di sini disarankan kepada seorang Scorpio, baiknya istirahatkan diri, istirahatkan pikiran yang akan berdampak positif kepada kesehatan di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio akan mengalami penurunan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio baik istirahatkan diri dan jangan memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada kesehatan yang selalu didukung didoakan dimotivasi dan diberikan support oleh pasangan Scorpio sendiri dan untuk kartu kumpulannya adalah Demun secara umumnya Demun itu diartikan kemungkinan yang akan terjadi hal-hal yang akan terjadi dan jika kartu Demon kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Scorpio di sini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi kepada kesehatan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan, akan mengalami kesehatan yang lebih bagus apabila di sini seorang Scorpio melakukan istirahat, menenangkan diri, merefleksikan diri yang selalu didukung dimotivasi oleh pasangan dan orang-orang terdekat Scorpio sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah suap so, pentakel ataupun dua koin secara umum suap so, pentakel itu diartikan suatu kestabilan proses stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk mendapatkan yang lebih bagus dan di disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa hanya berada dalam zona nyaman proses kestabilan namun disini seorang Scorpio ingin mengambil satu langkah satu tindakan untuk mendapatkan keuangan yang lebih sempurna yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 dan sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan menjalankan dua usaha yang dimana sini akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio berada dalam zona nyaman, zona stabil yang dimana sini seorang Scorpio ingin mengambil satu langkah, satu tindakan, satu usaha untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Januari tahun 2022 yang selalu disupport, dimotivasi, dan didukung oleh pasangan serta keluarga Scorpio sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan memulai usaha yang baru, yang dimana usaha tersebut dibantu oleh pasangan yang akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kita demon kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah keuangan seorang Scorpio akan jauh meningkat di bulan Januari tahun 2022. Yang dimana sini akan didukung, disupport oleh keluarga, didukung, disupport oleh pasangan, dan disini kemungkinan yang akan terjadi adalah usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan membuahkan hasil yang maksimal dan berdampak positif kepada keuangan di bulan Januari yang selalu dibantu, didukung, didoakan oleh pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah 4 of one ataupun 4 tongkat. Secara umumnya 4 of one itu diartikan tentang tujuan hidup arah langkah yang akan ditentukan. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022 akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan berhasil menentukan jalan tujuan hidup, yang dimana di sini mampu mendobrak keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini seorang Scorpio akan dibantu oleh pasangan dalam meniti membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta sini tidak tergagam kemungkinan seorang Scorpio akan mendapatkan banyak-banyak banyak pekerjaan di bulan Januari tahun 2022, yang akan berdampak positif, yang mampu meningkatkan keuangan kehidupan, finansial, karir, dan pekerjaannya. Dan untuk kartu support energinya adalah page of sword. Secara umumnya, page of sword itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana mana di sini dikarenakan seorang Scorpio mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yang selalu didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh seorang anak dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan berhasil membangun sebuah usaha bersama pasangan yang dimana mana di sini bentuk rezeki dari seorang anak dan jika kartu teman kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah perubahan kehidupan peningkatan keuangan karya pekerjaan dirasakan oleh seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022. Dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dengan membuat usaha yang baru bersama seorang pasangan yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak yang akan berdampak positif kepada kehidupan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cup ataupun tujuh piala. Secara umumnya, Seven of Cup itu diartikan menentukan banyak pilihan, meraih banyak impian, dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022 kepada seorang Scorpio yang sedang single di sini akan berubah lebih baik, yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio yang sedang single akan bertemu pasangan untuk mendapatkan seseorang untuk dijadikan pasangan di bulan Januari tahun 2022, dan di sini juga kepada seorang... Scorpio yang sudah berpasangan akan berhasil mewujudkan mimpinya bersama pasangan, yang dimana si akan tetap positif kepada perubahan hubungan asmara yang lebih bagus, yang lebih harmonis di bulan Januari tahun. 2022 Untuk support energinya adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di disini menggambarkan kepada seorang scorpion yang sedang single akan bertemu pasangan. Dan berhasil menentukan pilihannya untuk dijadikan seorang pasangan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini seorang Scorpio yang sedang single dan pasangan akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keturunan, serta di sini seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan berhasil mewujudkan mimpinya untuk mendapatkan keturunan mendapatkan si buah hati di bulan Januari tahun 2022, yang membuat hubungan asmara semakin bagus lagi dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Scorpio yang akan mendapatkan keturunan mendapatkan buah hati di bulan Januari tahun 2022 yang menjadi penyebab hubungan asmara lebih bagus lagi yang membuat hubungan asmara lebih harmonis lagi dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio itu berada di angka 4 42 24 44 dan 72